Karena main pancingku bagus lo. Oh, wah, kalau kayak mau diah, main pancingku bagus, yakin dapatkan banyak. Jangan apa kacang? Jang? Rebus ubi, oh ngerebus ubi. Man tengah bikin pancing tahu ada mate tengok punya pegawai. Budes kali kau. laki-laki. Kalau kau perempuan, ngape? Kalau perempuan, aku kawin kah? Bising kah? Kuy Baragi nak beli HP baru, orang HP baru baik. Kau lagi buruk kejatulah. Tidak masalah, dia bagus HP ya. Hmm, palaku jadi mikir. Sangat benar. pernah kebabu akhirnya mewah. Itu, hmm, kasubur kayak nih. Tapi indek indek dah lama lagi lah kayak. Hmm, salah. Hari Aduh, pening kepala ku Pertawa, bubuah, subur-subur Mahal lah, sudah harga ini Kelak murah, pulih, sudah, penuh buah Murah, harga, aduh Pening kepala ku hp hape, kini gila mahal Aduh Aduh, anak, ini Aduh, penuh lah, oh, Yuk Ayo Wah, apa ya bisik benar? Karena orang nugek dari tadi di diertaben. Nia, gara-gara kah? Cingok lah. Ha. Dok mah apa gara-gara puyuk? Nia ha, gara-gara kah? Tak jadi berbuah merendep lagi buah ha. Eh buah, sudah apa kagak sini neringem bay? Hah, hmm. neringem tuh ngerieta. Cingok nih harga belum sudah. Oh, kesini pulih, dah lengkap nah, tenta. Gue ke sini nih nak nanya Ayu, suap di Gue udah tahu suap di mana Jubel tinggal di rumah sana nih, dekat kulkas sana kalau Kulkas. Ah oh, di kulkas, Jubel lah tinggal di sana. Weh, pening kepalaku kekani. Gue nyari suapnya Nyayu kan nyari es batu. Yo gila pun sana lah. Ngapain pilih di sini nih? Nengok-nengok ku nih, cantik kok. <tuna> Budak ini. Ya, Pacak abang nih kok cewek cantik. Hah, pantang bener lah. Weh Bojang. Sepi kali di sini, yo tidak ada cikar lewat, aku lihat jang, jang, jang, jang dia namanya eww udah oh, siapa namanya Kak? aku kan tidak tahu Kak manggil panggilku Mang, Mang, Mang, Mang mukanya ganteng macam ini namanya pun Mang, Mang dia namanya panggil apa? Uy, namanya kuni Roy bukan Roy si Kakak siapa namanya Kak? namanya Rizal eh gila kan ya? Eh? Bapak ancol nyari, kau pegang di sini. Pegang nyari kau. Hmm, ketika katika naik kuku mancingnya di pede. Jadi Benia untuk nyampe pancik, lemah kan ya. Udah nggak pegal lagi misunine. Ini juga nggak masi kok, nyebaganggu ketik rusak bener dia terjadi sudi-sudi kum. Bah, ngape diri yang kena? Bukan kaya lama bikinah. Bentar-bentar, tadi siapa nama ya? F. Rijal, Rijal. M kok enggak nyambung ngapain mah mang bukannya namanya Rizal Rizal neminisu app mang kau lama nggak ini oh berani karena kau tua <laughs> mah kau nggak tanya orang ram tuh ya kau wa dek ngomong kayak dingin lu tadi langsung kayak yuk wah, wa gudek kau kemanae melumpan, nu Mencana ikut mancing sulwi kawan nunggu kah? Oh, eh, nunggu. Oh, Jang, tadi kawan kah ada madie ayu-ayu, ada ayu, ayu. -ayu kah, Jang? Ada. Ngapain mah? Cantik ayu kah? Hm. Keplah, model atas India. Serius? Lah kawin mau ayu kah? Duh, mana ya? Ayu kunek ngomong ngomongnya. Ngapain mah? Ayu kunek cikar Jadi aku nih nyelek siang, tucuk di APD ini kateku aku setuju, setuju, setuju, ayo aku nih ikut kata aku ngapain macam tuh? menurut aku setuju gak, Kak? gimana yuk? yuk lah, jangan lama gak kami kira jadukanku kayak ayo, Kak macam ini, bayi kita ketemuan dulu dulu biar aku ngatur dewa oh jadi, jadi gimana Kak ngatur lah? macam ini be sini oh boleh tuh tapi tapi apa puli hmm. oh, oh mantap tuh macamnya sih lah lah macam mana apa puli ya lah oh, oh ah boleh tuh macam ini kan be jadi sih kok jadi kamu tunggu kok? Allah, ah tunggu kok? Ah, yo, kunagi <menikmati> lo, kaujak ngatur ya, Kamu tunggu be, apa menurut be kata-kataku? Semoga baik yo. Ya. apa? bisik nan. Tadi kawan ka ke sini. Ni lah kapulek ke sini. Duh, judes camane enak belaki. Judes mulut macan, kita takut. Oi, oh, noa ah, we. We, ngape ka nak bo macan ke sini? Takut ayo glemen, ayo ditekem mana-mane. Dicakar gini. Belik yo, ku disoba nyambung saat dia, dia ngomong. Yuk, yuk. Ku ada ketemu cowok ganteng gitu. Sani yang ku ketemu, wa. Eh, di mane? Napa kada kasi tawa yuk ni? Kawa, mana dia yuk? Eh, sampai tawa dijodo kayak ayu. Ku panik ah. Ayo jangan oh, sampai tahu kalau ayo, hmm, nih kau ini anak kawin orang lah. Oh, malu hmm. uh. Biseng, pelasa aku lah kadek kawin. jangan lu. lah tadi Iyo aku, aku kicak, -kicak aku, itu garang ini yuk benar bener lah Ayu, lupa, yuk mandi sabun sapi apa kira? selalu udah mancingnya nih. udah nunggu kalah nih. sangka kalau meninggalku. deh lah, kita yang setia. nyerapi itu, saya dapat kita ngapain sini? oh kita mancing lah be. ngake ya teman di sini. udah kau nak mancing di mana? sangka ujung lautnya. tenang, lokasi ini aman kik. kita latihan mancing latihan Ayo, latihan gak tau ko, orang mancing disulah latihan-pelatihan merenggak ini kah di padi orang bantah enggak ka, kan baru nak lagi mancing lah lah, lah. La. nah, itulah kah harus latihan lu bukan, lu latihan biak kan mahir mancingnya gak tau udah kah ini aku bilang gak kah orang naik motor, nak latihan dek, latihan orang bawa pesawat, nak latihan dek, latihan lah mendelatihan mukek ke mana yang resep pesawat ah nah tuh kau tahu banyak, -banyak protes lah ketuk APKTK ku kayak jangan banyak pikir eh alun kita gila latihan loncing yupun kayo ayo di sono nunggu sini uh, serem kali ngene yo ngeriku yo mpon kawa kadhe ah itulah ceweknya tadi ku rasa ih tadi polos sekali abelah ni adek engkau di sini ayo di sono nunggu tahu tapi tak pernah, kita tahu Toni jodoh aja, kok. Mudah-mudahan jodoh. Ayu, oh. daham, jodoh. <coughs> Ayu eh ayo, Adek. Iya, Bang. Adek nih Ayu uh... Bang Bangsu App, Oh, kok tahu? Yang kata eh. nak kenal ke Abang. Oh, kali. Eh. Uh... Nama adik siapa, Dek? Jame. Oh, Jame jamet sekarang jamet dulu. jamet sekarang, Bro. Oh, zaman sekarang. Eh, nama uh, emang, Bang. Nama Abang Roy, Dek. Eh, Roy. Bukan, Dek. Nih, uh, temen, tuh. Delon. Oh, eh. Uh, nama Abang. Abang Bang Alay, Dek. Alay. Iya. alay Cocok enggak kita ya? Tahu nama Adik Jame. Jame sama Alay. Oh iya Kok adek luas sekali. Masa sih? Eh, eh. Apa ya bang? Dek Yo. Kayak mana kalau kita Saling nengok lah Kalau gini kan nggak asik Malu bang Kok malu? Iya Suara abang macam keganteng lah Iya lah Iya bang Tahan lagi adek bang Nengok lah Nggak tahan apa dek? Nggak di ngomongnya abang dek Oh deh. kira abang <laughs> iyalah kita yuk iya iya satu dua kita hitung bako? hitung oh, jangan terkejut kita satu dua tiga I -I wadik, memang terliwat ya? kau, kau nah, ku orang kayak, yuk, hei, hei, ayo, lah, ya. kaya, Dek, kaya mana ya ini yang udah gitu hepe ku habis. oh rugilah tekor lawak kayak gini Buka latihan mancing nih Oh latihan lah. enggak fokus nih mancing pancingan kah Kan sudah masuk dah Masa macam ni kita tempatnya mancing Oke Tergantung lah Tergantung apa ya Adilah pokok ah Lah fokuslah Fokus api ya Apriuli manga Macam ni nak mana ada